sambung menyambung satu lagi gentui Selamat datang Pak ya. Assalamualaikum ya. ya. warahmatullahi ini Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat hadir dari Desa Sababala untuk meresmikan kantor Desa Sababala semoga bisa bermanfaat digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang mana selama ini, sembapalau sendiri tidak punya balai desa. Sekarang, balai desa yang mana dibantu oleh PT PN ya, untuk mendirikan sebuah gedung balai desa. Mudah-mudahan, balai desa ini benar-benar untuk sepatu pelayanan semaksimal pelayanan untuk masyarakat supaya masyarakat tidak ada sedikit kecewaan maka saya sampaikan sambutan saya tadi fungsikan seluruh apa namanya pejabat-pejabat yang ada di desa ini kaur-kaur desanya difungsikan kemudian pelayanan bisa maksimal gitu. satu lagi pak terkait tentang... hmm kinerja Pak Kades menurut Bapak Ya kinerja sekarang ini semua kepemimpinan kinerja itu ada kurang, ada plus dan minus. Ya. Kita jangan melihat minusnya, ya. tapi kita lihat plusnya. Ya. ya, ini baru sportif. Jangan tadi kalau ada yang banyak yang bagus, ada jelas sedikit di besar-besarkan. Ya. Nah, ini saya minta juga pada teman-teman media ya untuk kita sama-sama menjaga, menjaga kondisi kita, ya stabilitas untuk uh, memajukan desa. Karena saya lagi giat-giatnya untuk membangun desa, desa wisata. Bagaimana desa wisata? Coba bayangkan di Bali itu tadinya tempat yang favorit. Dengan situasi pandemi Covid-19 ini terpuruk ekonominya. Maka kita potensi yang ada ini bisa kita manfaatkan supaya untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa itu dan kemajuan desa itu. Ya. Ini kita pemerintah dalam terus biar-biar ini potensi-potensi desa yang mana kita sama-sama kita dukung. Supaya apa? Ada satu kesejahteraan untuk ke masyarakat. Itu tugas pemimpin. Oke? Okay? Oke, okay. okay, terima kasih. Dan sampai itu ya. Okay. Okay. terima kasih. Uh, yang pertama satu bersyukur atas nikmat Tuhan yang selama ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini sahabat Balaum yang dari berpuluh-puluh tahun dari cerita 18 sekian 19 sekian dan alhamdulillah sekarang sudah punya kantor desa sendiri melalui kolaborasi seluruh aparat desa dan masyarakat bekerja sama kita memajukan Hermanto dan kader PPP. Terus ke depan Pak Asia apa? Program-program oh, apa untuk semakin mengangkat otonomi desa lagi ke depannya untuk desa Sebab kalau menurut, uh, program Bapak yang Bapak rencana? Oke terima kasih. Uh, yang pertama kami akan mengangkat yaitu uh, pariwisata desa. Di sini banyak pariwisata desa itu yang selama ini tidak terlihat. Nah, Alhamdulillah yang pertama kita punya pariwisata yang namanya pelipat yang ada di daerah PTP 7, khususnya Pak Dusun 1C. Usun 1C. Uh, uh, itu ada sejarah di situ yaitu wisata religi. Yang kedua ada bangunan peninggalan zaman Belanda di PTP tujuh juga yang ada di dusun 1C sama C. juga sama 1. 1. 1. Allah, yang satu yang kedua insyaallah yang akan datang juga ada juga peninggalan zaman dulu mantap bisa ini juga bernamanya tusun 1A ini lagi di kita pelajarin dulu insyaallah ke depan yang jelas intinya bahwasannya saya ingin desa sama semakin maju kuncinya kompak Puyuh, nunggu nunggu, depan, dan sama banget di